Kebahagiaan dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Amin. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, langsung disuguhkan cidukan vitamin dari Bunda Lesti ke Jiora. Menit yang lalu, Bunda Lesti mengunggah video ini sahabat ya, lewat jalur endorse. Tentunya ini vitamin pada masanya, masya Allah. Cute dan sangat mengemaskan lewat jalur iklan pun kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat, selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik dan Bismillah, mudah-mudahan Leslar Entertainment bangkit kembali dengan semangat yang baru berikutnya kita lihat juga bersama ya outfit Abang Fatih Perhatikan persahabat, saat video yang diunggah oleh Papa Bilar di akun Instagram pribadinya Kali ini kita membahas outfitnya BBL. Topi kupluk yang dipakai persahabatnya merek Fendi bukan kaleng-kaleng Dibanderol seharga Rp 3.442.786 Dan untuk kalung persahabatnya, ini juga luar biasa banget persahabat harganya Mencapai Rp219.000 Masya Allah Ada juga tentunya persahabat dia ya, Baju yang dikenakan oleh BBL Itu seharga Rp8.584.280 Ini Masya Allah luar biasa Fantastis Berkah barokah Dan semoga Rezeki idola kesenangan kita bisa nular ke kita semuanya Amin Ya robbal Alamin Kemudian kita lihat juga ya ada himbauan nih dari Leslar Lovers untuk semuanya warga Konoha. Dear Les Lovers, tetap semangat ya tetap pada prinsip kita, tetap satu tujuan dari awal support Leslar terus. Kalau ada berita ataupun updatean sesuatu dari akun ikan terbang, jangan pada komen, jangan pada komentar jelek, cukup diam. Diam bukan berarti kalah, tapi jaga privasi. Idola kita orang baik, cukup lihat berita-berita nggak -berita baik, report, atau dislike. Misal di YouTube kita lurus satu tujuan dan fokus ke Leslar. Jangan menyenggol artis lain juga, oke? Okay? Jadi fans yang baik dan mumpuni, di ini kita balas dengan doa dan mohon pertolongan ke Allah. Allah Maha Segala Alam Semesta. Insya Allah. Karma pada orang yang jahat akan balik ke orang jahat. Kalau kita baik, akan diridoi segala apapun sama Allah. Semangat ya untuk kita semuanya, dan tetap fokus satu tujuan. Selalu support Lesti Rizky Bilar. Untuk selanjutnya, persahabat, ada kabar yang lagi ramai juga di Twitter. Persahabat ini juga lagi viral banget nih postingannya Papa B yang mengunggah foto, ini ya, ini foto Megawati dan kita lihat juga ada kalimat dari Kak Kaisang maaf tadi lagi meeting jadi nggak bisa share meme, mari kita lanjut Persahabat ya, ini postingan Kak Kaisang 25 November tahun lalu Dan diunggah oleh Papa Bilar 20 menit yang lalu nih, persahabat ya Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Tehzi ID Kalimat caption pun dituliskan Kenapa kita sama sih Bang? Ada yang tahu maksudnya? Kira-kira ada yang tahu nggak nih maksudnya Papa Bilar? Kita lihat, persahabat, di beberapa tanggapan komentar yang diberikan di antaranya dari kelas dari Ayu 273 mengatakan itu bukti pembelaan buat istrinya tapi radang ngeri kalau udah di burung biru soalnya bagi warga burung biru mereka nganggapnya lumrah bahkan sekelas presiden saja dijadikan meme juga dan kita lihat juga persahabat ada komentar jawaban juga dari akun Leslar 34790 mengatakan Dan cara belanya elegan pakai pidatonya yang angkat bapaknya Bisa pas banget Allah yang balas lewat pidato itu Kita lihat juga persahabat komentar selanjutnya Dari akun Antistri96 Aku paham banget Kalau lihat pidatonya di foto itu Pasti ngerti deh maksudnya Bang Bi Tuh persahabat ya Kira-kira ada yang paham gak dengan maksud posting Rizky Bilar di akun Twitternya? Dan kita lihat juga bersahabat ya Dari akun Rindimis dari ini mengatakan Maksudnya Bilar ngebela Bini Kaisang bikin meme pakai wajah Dede Yang diedit seolah mengatakan Dede tuh gak ada ap, -ap nya Dibalas Bilar pakai foto Megawati Pidato yang isinya Jokowi tanpa PDIP Gak ada apa-apa siapa ada maksud bahwasan Bilar ke Kaisang siapa Bapak lo gak ada apa-apa nihil kira-kira begitu tuh persahabat ya. ternyata Bapak Bilar ini tentunya membela istri tercintanya dan doakan saja yang mudah-mudahan Leslar selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik amin dan mudah-mudahan perselabatnya kita mendapatkan kebahagiaan dari Leslar. Tentunya selalu menunggu dan menantikan kejutan dan cidukan-cidukan vitamin lainnya dari Papa Bi dan Bunda Les. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube divotif yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan pastinya kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Bilang.